terhidang di meja kita santap tiap hari beraneka ragam hasil bumi dari manakah datangnya dari sawah dan hujan rintik tak mengapa masyarakat butuh bahan pangan terima kasih bapak tani terima kasih ibu tani tugas anda sungguh mulia nasi putih terhidang di meja kita santap